Baiklah persahabat live selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada info penting ya untuk kita semua warga konohan dari Ibu Siwi Di laman akun Instagram Ibu Siwi menginfokan bakal hadir di Indosiar acara festival Ramadan Tuh segera dimulai persahabat ya daftarkan grup Hadroh marawis dan patrol kamu di Indosiar Wah bakal hadir juga nih acara spesial persahabat ya festival Ramadan Disimak juga untuk info yang dituliskan oleh Ibu Siwi dalam kalimat kemsen persahabat Reports Indosiar Festival Ramadan akan segera hadir lagi nih Bagi kalian yang punya grup Kosida, Haudroh, Marawis, dan Patrol Yuk daftarkan grup kalian untuk berkompetisi dengan hadiah jutaan rupiah Caranya gampang banget Kalian bisa langsung daftar, tuh persahabat ya. Caranya ada di akun Instagram Indosiar. Yuk, kita sama-sama tentunya dukung acara Indosiar. Karena Indosiar adalah salah satu televisi yang tentu mempertemukan idola kesayangan kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua sebagai fans sejati tidak lupa juga untuk mendukung idola kesayangan kita di ajang manapun. Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya. Ini ada sebuah unggahan spesial info juga untuk kita semua. Untuk mendukung Bunda Lesti dan Papa Bilar di Ajang SCTV Music Award 2022 disimak yang tentu diinfokan oleh salah satu fanbase yakni Sabarotengersko selar. Penilaian paling utama dan paling tinggi di SCTV World 2022 lewat SMS dan melalui aplikasi video.com Diperhatikan persahabat ya Penilaian paling tinggi yang utama itu persahabat ya di SCTV World 2022 lewat SMS dan melalui aplikasi video.com Cara lewat SMS Ketik SMA 7 Spasi Lesti dan persahabat yang kita lihat juga berikutnya ketik SMA 4 Lesti dan Rizky Bilar, ketik SMA 8 spasi Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti. Dan berikutnya ketik SMA 10, bawa aku ke penghulu Lesti. Dan berikutnya ada caranya ketik SMA 11 spasi Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti kirimnya. Ke 97288 Ini info penting banget ya untuk kita semua Karena penilaian paling utama Dan paling tertinggi Di ACP Music World 2022 Itu lewat SMS Dan melalui aplikasi Video.com Kita lihat juga di sebuah kalimat Gamsen info yang dituliskan Di postingan ini Bismillah semangat untuk hari ini dan semoga kita semua sehat dan panjang umur ya Amin Tuh kita mainkannya doa baik Dan mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar bisa membawa piala penghargaan Nah henti-hentinya Mimin akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mendukung dengan cara memvoting dan SMS Karena penilaian paling tinggi itu lewat SMS persahabat ya Doakan yang terbaik Jangan lengah, buktikan kekompakan dan kesulitan kita sebagai fans sejati dari Leslar Berikutnya, warah pada vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari BBL selaku penyemangat warga Konoha Kita lihat, kita dikedepin langsung ya oleh BBL BBL ini selalu membuat kita semangat Membuat kita rindu Walaupun tentunya BBL tidak terlihat sehari kita rindu banget ya Masya Allah Perhatikan nih kedipan dari BBL duh cute banget ya Masya Allah Gemasnya Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk BBL Dan di postingan ini pun Banyak sekali komentar Banyak sekali tanggapan dan respon Yang diberikan oleh para sahabat yakni dari akun Instagram fitri 5310 ani mengatakan, haduh, lirikan matanya nggak nahan, katanya tuh wow. <gif> Ada juga komentar lain dari akun Haryanti5223 mengatakan di kolom komentar i abang Elgenit kedipannya itu logmasnya, masya Allah banget ya luar biasa penyemangat kita semua nih MBL, mudah-mudahan kompak dan selalu-selalu untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Rizky Vilar kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tuned dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang menucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh